panen alpukat guys ini ya sudah wow ini udah mulai matang udah matang ya udah mulai matang ya dipanen saja itu di atas juga ini sudah mulai mulai matang ya sudah, di, di, sudah bisa dipanen ya teman-teman alpokat nah, kita ambil yang di atas ya kita ambil yang di atas ini kita petik ini guys ya wah mantap ini banyak luka-lukanya, dikirain sama apa ya? Eh, burung itu mangga, dikirain sama kelelawar. Ini mangga, jadi ini bekas-bekas kelelawar ya, teman-teman. Ya, dia mencoba <giranya> menggigitnya, dikirain mangga, padahal alpukat ya kita panen guys ya kita ambil lagi yang lainnya ini kita ambil lagi keren ini guys ya berbakat sudah matang kita petik iya Oke, okay. di sana masih banyak ya. Dan terakhir ini guys, kita ambil lagi yang udah matang ini. Itu istri saya, dia lagi nunggu alpukat guys. Ini untukmu. Ah, itu hobinya makan alpukat guys. Ya. Yeah. Oke, okay, kita petik ini guys. Ya, yeah. kita petik ini udah mulai merah ya kemerahan oke okay. ya sudah matang ya guys keren itu di atas sana guys banyak ya ah keren ya itu udah matang semua tinggal kita panen saja ya lagi nunggu yang Pengen mau alpukat yang gratis, ya? Kita tunggu di rumah, nanti diambil saja. Ini enggak dijual, guys. Enggak dijual, ya? Petani cengkeh sama pala, enggak uh, menjual alpokat ya? Kita bagi-bagi. Oke, okay, thank you. Jangan lupa, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe, subscribe, guys. Ha. Gratis dan gratis alpukatnya, guys.